Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi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 Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Sebuah amalan pengasihan Untuk memikat hati Wanita maupun pria Dari jarak jauh Ilmu ini adalah Ilmu pengasihan yang sudah Banyak orang yang membuktikan Akan keampuhannya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 Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berikut cara dan doa amalannya Siapkan terlebih dahulu satu gelas air putih Lalu kerjakanlah solat hajat minimal dua rakaat pada tengah malam Setelah itu kirimi fatihah pada Yang pertama Nabi Muhammad SAW Yang kedua kepada para Nabi dan para Rasul yang ketiga kepada para aulia aulianya Allah Yang keempat para muslimin dan muslimat Masing-masing kirimi fatihah sebanyak satu kali Setelah itu bacalah ayat kursi sebanyak sebelas kali Setelah selesai Tiupkan pada satu gelas air putih tersebut sebanyak tiga kali tiupan Kemudian minumlah air tersebut dengan menahan nafas sambil Anda berucap, "Aku berniat minum bersama." Sebut nama target Anda, amalkanlah amalan ini dengan yakin, maka insya Allah keesokan harinya target akan menjadi sayang dan cinta kepada Anda. Apabila Anda mengamalkan satu kali belum berhasil, maka lakukanlah amalan tersebut maksimal tujuh hari. InsyaAllah, jika target Anda memang jodohnya Anda, maka target pasti akan mendatangi Anda menyatakan cinta dengan tulus. Demikianlah amalan ini yang dapat saya sebagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.